Yeah. Eh, <laughs> kalian apa-apaan sih? Apa-apaan sih? Sampai nendang aku kayak <laughs> gitu. Wah, kayaknya di sini nih banyak ini Rumputnya biru-biru jauh-jauh ini. Aku cari rumput di sini aja. Wah, kayaknya rumputnya jauh-jauh di sini. Aku cari rumput di sini aja. Wah oh, repot ya. Kok ada orang ngarit bawa mobil. Kunci dulu biar takut ada yang ngambil. Di sini aja. Kayaknya udah cukup deh. Kayaknya mau turun hujan bentar lagi deh. Biar kita cepet-cepet pulang aja, cepet-cepet pulang aja kita. Huh, capek, capek. Biar bapakku nggak repot-repot cari rumput lagi. Bantuin orang tua, apa salahnya sih? sudah selesai tadi kita jalan-jalan fotonya pulang oh, oh. eh tunggu dulu tunggu dulu itu kayaknya si Ade eh, gimana kalau oh, iya. kita kerjain kita kerjain yuk kita kerjain dasar gembel kamu tetep aja eh, kalian apa apaan sih apa apaan sih sampai nendang aku kayak gitu Si... ada perubahan ya tetap aja jadi gembel. Nah, apa sih salahku sampai kamu seperti itu? Memang aku punya salah kepada ya, kalian. Kita senang kalau uh, ngelihat teman Anu Apa namanya kayak iya. gini. Nah, jadi gembel. Dari, gembel. Gembel. Dari dulu masih aja ya, dibawa, dibawa, dibawa terus. Gembel. Gak bisa meningkat meningkat. Hmm. Apa salahnya ya? Saya kerja seperti ini, bantu orang tua. Gembel dasar kan, gembel yang penting saya tidak mencuri tidak merugikan kalian kenapa kalian sampai segitunya kepadaku ya sudahlah aku gak ada urusan dengan kalian aku pulang dulu gembel ya tetap aja gembel ya. mau gimana pun hehe hehe apalagi sih kalau orang nggak punya, ya udah nggak punya aja, nggak usah sok-sokan seperti itu. Emang orang nggak cari rumput seperti saya tuh semuanya orang nggak punya ya? Kan kamu dari dulu orang nggak punya lah, gembel. Justru saya cari rumput ini karena saya punya sapi, punya hewan priaraan. Sapinya orang. Ya Allah ya guys. Saya... Banyak di sini orang tuanya. Punya siapa? Iya. Ya. Mau pengen lihat? Pengen lihat? Ya kita. udah nanti ikut aku. Ya udah udah udahlah, enggak usah di enggak usah diladeni. Tapi enggak apa-apa kan, Mbak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa kok, Mbak. Enggak apa-apa, enggak. Kenapa yang sembarangan ngomong? Hargai orang dulu. Enggak ada ceritanya orang sukses kayak gini, Pak. Iya, ya, sampean kan enggak tahu, kan enggak ngeliat langsung. Yempel. Coba kalian ngeliat langsung, pasti kalian kaget semua di sini. Dari dulu nggak ada perubahan. Udah udah mbak, udah mbak. Ini yang katanya mobil dia. Hah, <tuk> ah, malu mbak. Enggak <tuk> gak gak ya? Enggak lah. Gak malu? Katain gembel. Memangkanya gak gembel. Ini kan tadi yang kata kamu mobil kamu, kuncinya ada di aku loh. Kuncinya ada di aku loh. Makanya jangan suka menghina orang sebelum kalian tahu siapa orang itu. Aku cari rumput ini karena aku bantu orang tua. Alah, paling mobilnya mobil punya orang. orang. <tik> mobil ya udah, terserah kalian aja dah. Mobil. Monggo masuk nggak? Saya antarkan ya mbak ya. Minggir minggir. Nanti mobil saya berat ya. Bye. Paling awas, ]nya. awas, minggir, nanti kena mobil saya, minggir, minggir, minggir, awas, minggir, minggir. Wah, ternyata si Ade itu sukses ya sekarang ya, kok bisa seperti dia? Ya itu, tadi kita sudah, ya kita malu ya, akulah yang malu, kan aku yeah. yang ngaku-ngaku, Ya oh. kak, kamu tadi keterlaluan ya, sampai nendang-nendang kayak sampai gitu, nendang, ya. makanya <laughs> jangan kayak gitu, aku jadi malu kayak gitu Iya malu banget Ya sudah lah, yuk pulang, sama-sama sama malu saja. Pulang jalan kaki Oke guys, kali ini video kita sudah cukup sampai di sini aja ya guys ya Jadi Ambil hikmah dari video yang kita buat tadi Jangan pernah sombong kepada sesama ya Kalau kalian tidak tahu kepada kehidupan seseorang Bisa malu jadinya seperti cerita yang tadi Menghina orang yang gak tadi cari rumput Ternyata dia punya mobil putih guys Dan yang lebih parahnya lagi orang tersebut Ternyata memiliki usaha peternakan yang cukup besar Untungnya tadi ada seseorang yang membantu dia ya Di dalam cerita itu Sehingga yang bertiga, si para pembuli itu malu Pesan dari saya yang tidak pernah bosan-bosan Jangan jadi orang sombong, tinggi hati, dan angku guys Tetaplah jadi orang perama, suka menolong, dan baik hati guys Karena kita tidak tahu kehidupan seseorang itu seperti apa ke depannya Oke, cukup sekian video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye